حباي طل أنك كانوا يعلمون وقدمنا إلى معمل عمل فجعلناه هباء وينزل عليكم ما به ويذهب أنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويسبيت به الأقدام فأت الله من القواعد فخر عليهم من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشرون برأت من الله ورسوله للذين آهت من المشركين قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين La shariqa la huwa bidha liqaw mirtwa anawah Oh Maaf maaf Siapa kamu ini? Hmm? Kamu penjaganya? Hmmmm Oh penjaganya Bukannya kamu udah diusir waktu dia ruqyah sebulan yang.. Eh, sebulan yang lalu ya? Iya sebulan Itu mana? Ruqyahnya dimana? di.. di rumah, dua warakas itu dari? dari rumah kamu kayaknya udah diusir hmm? gak mempan! waduh gak mempan apa yang dirasakan? hmm.. gatal.. oke oh banyak.. kamu dari bapak kah? bapak orang anak ini? Hmm. banyak kah kalian yang ikut dia? Bapaknya, waduh, ini. Saya nanya baik-baik loh, bukan ngajak ke lain bukan, bukan nantang. Eh, kita belum pernah bertemu, berarti? Hah? Kamu? Uh -huh. Saya yang di YouTube biasa itu, yang dilihat sama dia. <laughs> Jangan suruh saya masuk Islam. Uh, ya, kamu udah tahu saya kan? Ya kerjaan saya tu kayak gitu bukan ngusir-ngusir Saya kafir! Iya makanya Saya ikut saya masuk Islam <laughs> Kamu tahu Islam? Inna dina inda Allahil Islam Inna dina inda Allahil Islam Inna dina inda Allahil Islam Kamu harimau juga? Nggak! Oh pantasan suaranya kayak gitu Inna din 'inda Allahil Islam Inna Islam Inna Islam Inna Islam Inna Islam Inna Allah nurus al-samawati wal-arz. Allah nurus al-samawati wal-arz. Allah nurus al-samawati wal-arz. Allah nur al-samawati wal-arz. Allah nur samawati wal-arz. Allah nur al wal Wa maa khalaqtul Islam? Hmm? Ayo kita batalkan perjanjianmu dengan bapaknya insyaAllah Kamu pernah dikasih darah?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 حوري مات عليكم الميتة والدم ولحم ملخين وما الماء وحيل الغير الله به. حوري مات عليكم الميتة ودموا وله ملخين زروا وحيل الغير الله به. حوري مات عليكم الميتة ودموا ولحم ملخين وما الماء وحيل الغير الله به. حوري مات عليكم الميتة ودموا ولحم ملخين وما الماء وحيل الغير الله ب Hormat الميتة وقدم وله ملخين الله بحرمة عليكم الميتة وقدم وله ملخين زر الله بحرمة عليكم الميتة وقدم وله ملخين زر الله بحرمة الميتة وقدم الله panas panas Hurimat 'alaykum okay, al-maitatu wa ad wa lahmul khinziri wa ma uhilla li bih. Oke, sekarang kita putuskan perjanjianmu dengan bapaknya insyaallah. برات من الله wa Rasulihi لا دين min من المشركين برات من الله ورسوله لا لا من المشركين برات من الله ورسوله لا لا دين عاحة من المشركين برات من الله ورسوله لا لا من المشركين برات من الله من برات من الله wa Rasulihi لا دين min من المشركين برات من الله wa Rasulihi لا دين min من المشركين برات من الله ورسوله لا من المشركين برات من الله ورسوله لا لا من المشركين من الله من برات من الله من Baratu min Allahi wa rasulihi lalladhi nahatu minal musyrikiin Baratu min Allahi wa rasulihi lalladhi nahatu minal musyrikiin Baga, Pak Indra? Capek Capek? Capek Iya, makanya Kamu kenal saya? Tahu Iya, ayo ikut masuk Islam Berat, Pak Indra Apanya yang berat? <tuh> Tugas hmm. saya emang begini. Tugas kamu tuh ini. Hmm. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. <tos> Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. <tos> ya, <apu. tos> Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. <tos> nah, ini tugas kamu. Sudah. <tos> Enggak capek, sholat cuci cuma 5 menit selesai. <tos> Ya udah, saya bukan mau nyiksa, saya cuma menyampaikan kepada kamu biar kamu paham Ayo ah, ikut saya masuk Islam. Udah berjanjian turun kemurun. Kan udah dibatalkan. Kamu itu keenaan, ya kan? Dikasih saja, disembah-sembah, dimintain tolong. Keenaan kamu itu. Oke? Okay? Coba.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 Nurus wal ardu, nurus wal Inna Inna Inna Inna Ini balasannya kalau kamu masuk Islam, insyaAllah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 Wahum siha khalidun Itu balasannya Kalau kamu terima Islam Kalau kamu beriman kepada Allah Ayo ikut saya masuk Islam Enggak hmm? tertarik Pak tertarik Enggak Kenapa kamu takut kah? Ada hmm. yang enggak ada yang kamu takuti? Ada yang kamu takutkan kalau kamu masuk Islam? Iya. Yeah. Ngomonglah. Siapa pemimpinmu? Pemimpinmu? Kalau gimana saya Indra? Kalau kamu masuk Islam. Kamu pergi ke masjid, bergabung bersama jin-jin muslim di situ Ikut mereka beribadah kepada Allah, belajar Islam dari mereka Kalian akan hidup dengan damai insya Allah, Allah akan berikan rizki Daripada seperti ini kamu Ikut saya masuk Islam Berat Kamu takut sama pemimpinmu kah? Itu yang kamu takut kan? sampai turun temurun. Iya, ini makanya mau diputus ini. Ini cara baik-baik nih. Saya masih ngajak baik-baik, ngomong baik-baik. Dia datang ke sini hari ini. Ini untuk yang kedua kalinya nih. Jadi nggak boleh ganggu lagi. Ya iya Itu dia berat Ya resiko kamulah. kamu lah Kamu ganggu manusia itu Kami tidak akan tinggal diam Kamu rugikan orang Ini kali kedua Mbak ini datang kepada saya Atas izin Allah Dia minta tolong dibersihkan badannya Saya ngajak kamu baik-baik nih Kalau kamu tidak mau Tidak nah, enak nanti nih Atas izin Allah Baca apa sih? Enak banget badan Ya itu karena kamu masih kafir Makanya bacaan Qur'an ini membakar kamu masa Ayo kita ucapkan syahadat Ikut saya masuk Islam Mau terima Islam, enggak Berat Saya tanya lagi nih Mau terima Islam, enggak Saya Udah Suka Cinta Saya Bagaimana? tanya, jawab pertanyaan saya Jawab iya atau tidak, itu aja, jangan pakai argumen Kamu mau terima Islam atau tidak? Iya atau tidak? Islam harus sholat ya? Jawab pertanyaan saya iyalah capek Sakit bareng Okay, saya tanya sekali lagi, mau terima Islam tak? Ya. Mari ucapkan syahadat. Ikuti saya. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Ashhadu. Adna. Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah dah pergi pergi ke masjid ya. Enggak usah lagi ganggu dia. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi Yang sudah terlepas dari ikatan silakan keluar. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Yang datang lewat sihir. Kalau sudah terlepas dari ikatan silakan keluar. Tinggalkan badannya. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Fāsūbahannalladhi biyadhīhi malaqatu kulli shayi wa ilaihi turjāun. Fāsūbahannalladhi biyadhīhi. Ayu tak? Kok saya benarah ya? Iya. Muntahnya? Alhamdulillah. Ada sesuatu yang terlepas. Ada Enggak. tisu? Ada tisu. <coughs> Tuk pak. Iya. Dok. <coughs> Ada. Dah <coughs> dah. Masih ada rasa berat di badan? Kayak melayang-melayang ya dok? Kayak seimbang Oke okay. Rasa panas masih ada? Lingkung sih berkurang yang Kayak ada yang kursi gitu Jadi kayak Dari berat ke enteng gimana? <tuk> iya itu? iya Aki jeringan gitu Itu berdarah benar apa-apa dok? Gak apa-apa Tapi kayak udah sering ya kak? Iya hmm. kayak gitu Ya kalau terlepas dari badan tuh Sebagian tuh kayak gitu Uh, disertai darah pas muntah disertai darah hmm. Alhamdulillah itu itu bukan sesuatu yang buruk masih benci sama dia? Enggak. tadi waktu datang benci apa takut? Hmm. benci? ragu dari berat ke enteng jadi kayak kaget lah ya. iya jadi kayak ringan gitu ya <laughs> dia suka marah-marah banget <laughs> emosian banget kesian anak -anak. Ya itu pengaruh itu, kan? <coughs> lihat, kan? Jeninya, jenari mau, kan? Karakternya, <coughs> kalau yang pertama dulu, pertama yang sebelum pandemi, eh, bulan Januari, ya. Kalau nggak salah, Januari dua ribu dua tuh dia kayak gitu, tuh. Nah, itu cuman tadi videokan waktu itu, Indra, katanya goblok, lu berhenti nggak, lu? <laughs> Indra, katanya disebut Allah. nama kayak gitu soalnya lo kayak ya kayak gitu dia bilangnya dari bapak ya yang bapak. Yang, yang yang pertama ini kayak nih kayaknya iya sama itu sih itu. sempat sih juga uh, ngaku dari bapak dan uh, langsung diminta saya untuk bantu syahadat saya ambilnya syahadat terus selesai keluar dan suaranya beda dengan ini suaranya yang kemarin saya yang saya hadapi itu agak lebih tua tua dikit tua tua kayak aja. manusia iya kan manusia agak tua orang suaranya kan suaranya dan uh, memang aku dari bapak adik, dari orang tuanya iya yeah. dan sebanyak-banyaknya dan ya Wallahu wah Allah bisa aja kalau memang makhluknya banyak oh <tuh> kalau lebih dari satu kan gitu apa yang dirasakan sekarang? Badannya goyang. Oke. Falamma Musa Ma Inna Inna Inna Inna الله sayubtilu إنه الله سيبتله، Inna الله sayubtilu إنه <tik> الله سيبتله، إنه الله سيبتله، إنه الله سيبتله، إنه الله سيبتله، إنه الله سيبتله، إنه الله Inna الله سيبتله، الله سيبتله، الله سيبتله، الله سيبتله، إنه الله الله فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ و يحِقُ الله الحقَّ sekarang nanti nangis kamu di akhir hmm? kamu datang lewat sihir ya iya tugasnya apa sihir oh, supaya dia dibenci biar dia dibenci Benci sama siapa? Sama orang-orang. Hmm. Termasuk suaminya. Hmm. Saya tidak benci sama dia. Tapi kalau... kalah. Kalah? Ya. Oh dia bisa ngalahin kamu. Dia lah boleh nikah atau menikah. Alhamdulillah. Kalau udah takdirnya nikah ya, ya nikah siapa gara-gara kamu gara-gara saya iya oh yang pertama dulu itu iya alhamdulillah Ia. kamu mau kayak dia itu yang tadi itu ha? mau kayak gitu kamu mau berakhir kayak gitu ha? Saya disuruh. Iya saya tahu. Kamu satu tim dengan yang awal dulu itu, berarti kan? Iya. Nah, dikirim baru ya. Gak mau masuk Islam. Jadi mau kayak gitu? Iya. Hah? Dia aja masuk Islam, nggak mau? Disuruh pergi, ya pasti gak mau. Ya pilihan terakhir kayak gitu, kayak tadi itu. Nah, pilih, silakan pilih Enaklah urusan sama saya Saya kasih pilihan Maunya yang mana? Kenapa sih kamu reseh banget? Memang tugas saya ini Dia minta bantuan saya Kalau dia tidak minta bantuan saya Tidak ada saya nyari-nyari orang Nyari-nyari kamu nih bangsa kamu nih hmm? Kamu kamu saya saya loh. Ya iya makanya kamu kamu saya saya Dia kan teman saya saudara saya Dia saudara saya loh Kamu ngangguk saudara saya Berarti kamu ngangguk saya juga Apalagi dia minta tolong dengan saya Atas izin Allah Dah cukup ya, Jadi gini Kalau urusan dengan saya Ketemu makhluk macam kamu nih, saya ajak dulu masuk Islam. Kamu ikut saya masuk Islam, kita putuskan perjanjianmu dengan Mbah Dukunmu, kita putuskan ikatanmu di badannya, jadi kamu bebas, kamu pergi ke masjid, gabung dengan jin Muslim, bagus kan tawarannya? Kamu dikasih apa sih? Upahnya ngerjakan ini, syirik sirik, sirik. Cuman sirih, subhanallah. Apa darah gitu enggak, enggak dikasih kamu? Darah ayam. Wadah oh, juga. Cuman darah ayam yuk. Kamu anak buah dukun apa tinggal di lingkungan terus ditangkap sama dia? So, ya, oh, anak buahnya. Oh ya udah. Berarti dukunmu ngeliat sini tolong sekarang. Dukunmu ngeliat sini. Hmm. Udah ngopi belum dia sore-sore ni. Ayo kita kasih dia kopi insyaallah. Rabbana sa'ini minal adhabi wal la'nan kabira. sa'ini minal adhabi wal la'nan kabira. Rabbana a ti him de al adab anhum la anan <imitation> kabira rabanaa a ti al adab anhum la anan kabira. Rabanaa a ti al adab anhum la anan kabira rabanaa a ti anhum Cukuplah ya dukunmu. Dia dia sakit perut di sana. Kamu mau kopi juga? Mau juga? Tidak suka. Tidak suka. Darah mau? Darah ayam. Oke, okay, ayo kita beri kamu darah, insyaAllah. Allah. Hormat عليكم الميتة تودم والحم الخنزير وما أحل غير الله بي. Hormat عليكم الميتة تودم والحم الخنزير وما أحل Haramat عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما الغير الله به. Haramat الميتة ودم ولحم الخنزير وما الغير الله به. Haramat عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما الغير الله به. الميتة ولحم الغير Hurimat Alaikum Al-Maitatu Waddamu ala mulchi inzir Wa ma'uhilal ghairillahi bi Hurimat Alaikum Al-Maitatu Waddamu ala mulchi inzir Wa ma'uhilal ghairillahi bi Kita batalkan perjanjianmu Dengan dukun insyaAllah Barat sumin Allahi wa rasulihi Lalladina ahad sumin al-musyrikin Hmm? Lagi-lagi Apa kamu datang ke sini? Hmm? Lagi lagi Iya Udah ngopi hmm. Cakep loh Indra. Indra Iya Memang dah Kita bertemu lagi atas izin Allah Untuk yang kedua kalinya Kali ini beda nih ceritanya nih Atas izin Allah Bismillah Gak suka saya Indra jadi yang gentle lu kayak gimana? Kamu tahu, Bu. Suami saya di Rupiah kamu meninggal. Hmm. Ya, bagus cara kamu hidrat. <laughs> Kapan ya? <laughs> Siapa? Siapa suami kamu? Udah? Ada pesan terakhir, Mbak Dukun. Oke, okay. mau tak mau masuk Islam enggak? Gak usah ngeladek, entar. Allahu Akbar. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. sudah Amin. Amin. Amin. saya Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ini Amin. Amin. Amin. Amin. ibunya? Amin kena. Dulu. Enggak apa-apa, bismillah. <laughs> A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kekuatan saya lebih kuat daripada kamu. Silakan. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya tawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma rabbikum turja'un. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Bismillah Kamu nyekik apa ngelitik Pegang tangannya Saya lebih kuat daripada kamu Saya tahu kamu lebih kuat daripada saya tapi dia ada yang lebih kuat dari Tuhan saya di sini. Kendurkan ini. Dia nggak boleh bahagia. Ya Allah, tetap. Jelbab Kalau saya menang, saya dikasih tanah. Pergilah ke neraka nenek sihir di sini lah. Ya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah. Aduh, gemeteran <laughs> Saya juga lemas Insya Allah, terkuras Istighfar, istighfar Astagfirullahaladzim. Wa Tak halaula kau kasih minumnya Itu tuh Lemes dia Lalu, sini... Iya lemes ya hmm. hmm. Dia kerasukannya full Full di kuasa Makanya sampai berdiri Sampai bisa nyakit Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih melindungi. Cukup lebih enak dong. Alhamdulillah. Apakah anda sadar telah mencekik saya? Sadar cuma. Oh sadar. Iya, bisa, <laughs> bisa ngontrol ya. Iya. Dia lebih kuat ininya. Pengendaliannya, penguasaannya ya. mau kayak gitu cuma nggak bisa. Iya. Ya tidak apa-apa, nda nda apa-apa. <laughs> ya inilah resiko, <laughs> resiko merukia seperti ini. Iya oh, dong. Itu siapa sih emaknya? Ma huh? Emak dukun. Emak membantu. Ya berarti nenek sihirnya lah ya. Hmm, Stefano. Tapi sebenarnya pas dirukia dokter Inda tuh agak enakan sih memang. Yang pertama. Saya Maksudnya saya udah suka buka hati segala macam. Yang pertama dulu. Iya, udah lumayan agak enakan. Cuma sayanya terlena kali dok. Terlena, ya eh, udah sembunyi gitu. Jadi ya udah, sema-semat itu <laughs> tinggalkan. Terus mimpi-mimpi, iya. mimpi buruk-buruk mimpi, mimpi, mimpi, lagi dikejar-kejar orang lagi sakit lagi. Berapa lama setelah rukia? Enakan ya. Nah, se sebelum gangguan yang berikutnya. Yang ini. Kita kan rukia dulu Januari, <coughs> Januari tahun lalu. Malamnya aku whatsapp dokter indodok, saya kok biru biru lebam, ingat gak dong? Uh. Lumayan tuh enakan, udah bisa nyetir sendiri, tiap mobil, kerja, segala macem Cuman karena merasa, ah, udah sehat nih, udah enak Jadi yang kayak sholat tepat waktu apa Itu di kekayaan ya udah gitulah gitu dong Tapi masih tetap sholat Alhamdulillah yeah terus mimpi-mimpi-mimpi buruk dikejar-kejar orang nah itu kapan mulai lagi? baru-baru lagi itu pas sebelum tim Rehab Hati ke rumah makannya sakit kan? tim Rehab Hati ngeruk ya, sebulan yang lalu? Ah, sekitar... Si uh, Oktober Oktober ya. 2019 2020 eh 2020 ha -ha. Oktober 2020, tim Rehab Hati datang ke rumah ya. Itu minta di karena keluhan apa? Uh, linglungnya minta ampun saya ada di mana gitu hmm. oh, Linglung parah Parah banget linglung Waktu itu sebelum tim Rehab Hati ke rumah dok uh, Rumah kan uh, sempat mau direnovasi hmm. Pas mau jubur saya lagi makan uh, sayur Kok saya nggak bisa megang sendok hmm. Terus suami datang Langsung lah, karuan Nikahnya bulan apa? Agustus, Agustus. Agustus. Alhamdulillah Terus, uh, ya dalam kesurupan itu ya Dibilang, oh. kami ceritakan uh -huh. Katanya jangan uh, apa Jangan bongkar di atas Karena itu tempat tinggal saya Ambil sekarang gak jadi Rumahnya dua lantai? Uh, satu lantai, di atas itu Mau dijadikan uh, Mau direnov lantai dua Oh mm -mm terus uh, ya udah kayak gitu teriak-teriak katanya jangan jangan uh, bangun di atas karena itu tempat saya nah dari situ ya nggak kenapa-napa dan akhirnya timbul linglung parah itu jadi kalau jam-jam tertentu kayak habis asar saya kayak gempak kayak merasa nggak seimbang badan Kita mau mandi dianterin kemana-mana dianterin akhirnya ke kamar ke rumah ya kayak gitu ya kak kayak melawan kayak gitu cuma kalau udah kayak gitu kayak tenang enak habis dirukyah ya kalau udah kayak sebenarnya nggak mau kayak mel melakukan kayak gitu kan cuman kayak ya gimana iya iya itu, <laughs> itu ya, udah gak ya, sih dong? ya alhamdulillah <laughs> alhamdulillah Utama tuh dari berat ke enteng sampai keluar darah itu nggak apa apa dong enggak apa-apa insya Allah ya istilahnya penyakitnya keluar gitu sebagian orang yang kena siri kayak gitu di rukiah itu keluar darah pas rukiahnya itu ya muntahnya itu ada darah saya enggak tahu apa yang dikatakannya tadi anak saya mati eh gitu ya suami dukun suami. masak sih dia mati benaran manusianya loh aku gak tahu gak arti. ya makanya nggak ada kabar lo kenal enggak. juga enggak kenal juga enggak ya Oke. alhamdulillah pasiennya badannya kecil tangannya kecil kalau tangannya besar satu leher saya bisa di, dia cek cek cuman di belakang sini di tangannya nggak sampai ke depan ini gitu. Yang satunya kan saya pegang, alhamdulillah, Allah masih melindungi. <laughs> Kalau yang kayak gitu suaminya mungkin bisa full nyekat hmm. saya. <laughs> nah, <laughs> masih saya mas makanya masih bisa ketawa waktu dia nyekat, soalnya nyekat belakangnya, kayak orang megang tengku gitu, bukan ke de oh, depan. Kalau iya. depan ya nda bisa nafas saya kan, di, di sini tadi. Ya kuat sih, cengkeramannya itu kuat, kuat Mencok, tadi. Bro hmm? kenceng kah? ini.. ini masih perih nih iya oh. mungkin itu nah, kukunya nggak, nggak panjang ya? hehehe <laughs> nggak kan, ya, dong nggak lah hehehe <laughs> kaksis penganiayaan Pen pada perukia? aduh enak banget Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah ayo deh jangan enak kalau disemburu <laughs> enak banget kok senang sekali kayaknya? senang lah, maksudnya kayak yang <laughs> mana ya dong? dari sehat sakit sehat terus yeah. sekarang ini enak lagi yeah. tadi terasa sih dok kayak keangkat alhamdulillah saya, tadi tuh sesak nafasnya bukan lain waktu datang tadi Apa wae pas ini pas kalau uh, kedua pas sebelum itu dok yang kedua perut yang pas keduanya takut banget nama yeah. saya takut nah, alhamdulillah ya atas izin Allah ini nah, enakan sih ntar malam ngapa ntar lagi saya ini kembali energi saya insyaallah Itulah mengapa saya harus latihan membesarkan badan. Oh. Karena untuk menghadapi situasi kayak gini nih, hmm. ini berarti paling ekstrim nih. Di cekik, bro. yang dicekik ini. Ini cekek beneran Yang pertama itu hampir dicekik. Pastinya ibu-ibu itu besar badannya, tangannya besar di dua tangan lagi depan saya gini. Pas dia mau mau nyentuh leher saya, tiba-tiba gubrak dia. Allah lindungi saya kan. Ini tadi saya pikir bakalan kayak gitu, makanya saya diam aja. Saya tidak lari tadi. Eh, ternyata kena saya. Ya, ternyata, maaf ya <laughs> Nggak apa-apa, nggak apa-apa Nggak, nggak, nggak apa-apa Saya, nggak marah kok nggak. Masya Allah Ini boleh di-upload videonya? Boleh Boleh Buka disamarkan saja Oke okay. Buka Buka sama saya, kesian sama saya <laughs> Pengantian baru ya Alhamdulillah Semoga bahagia Setelah dirugian dokter Atas izin Allah Alhamdulillah, atas izin Allah ikhtiar ya. Jadi kalau dulu tuh lewat laki-laki itu -laki ndak kelihatan kali ya? Suka, sayangnya enggak Oh gitu, kira tidak kelihatan <laughs> <laughs> Ya ini jodohnya, berarti ya, pas klik gitu, eh cinta nih ya, gitu. ya, Alhamdulillah Jauh-jauh dari Makassar ya. Subhanallah <laughs> Ya itulah hikmahnya orang kena sihir saya disukain laki-laki nih saya enggak mau, pas saya suka dia enggak mau Jadi banyak laki-laki nih kadang-kadang saya mau dia enggak mau eh, Ternyata ini suaminya, ya. ya inilah jodohnya, ya kan Ya... Tauan banget, waki -maki, waki -maki. Udah, udah paham kak dari awal? Bahwa, bahwa, bahwa ini, kak, ah, jadi... Juga. So, waktu kita Rukia itu. itu Udah di Rukia dia aku bilang. Terus malamnya saya timbul biru-biru Padahal kita ndak ndak kayak gini ya waktu rukiah dulu tuh. Iya paling ditepuk aja pas mau keluar gitu kan. Yang dulu waktu rukiah pertama. Jadi marah karena pas di rukiah dokter tadi bilang kan ya. Hmm, tadi katanya. dokter bilang ada siapa meninggal kan? Ya itu. Saya, saya tuh nggak ngerti siapa yang dimaksudnya. Anaknya, apa, suaminya meninggal. Nah, justru dari situ uh, ininya berat banget. Iya. Yeah. Gak nah, karuan karuannya ya ampun. Gak ada jeda. Alhamdulillah. sakit sakitan timbul, iya. periksa ke sana ke sini. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Beriksa. Dok, aku boleh kan ya periksa karena timbul bedarah, penasaran? Enggak ya. usah. Bisa Tidak usah. Kalau penyakit sihir tuh udah fix, penyakit fisiknya bukan penyakit fisik. Iya dicek aja bercuma, pasti normal semuanya. Sering sakit perut, kalau malam sakit perut kayak yeah. dulu nya. Pas yeah. sudah dirukia sakitnya hilang, A yeah. atau atau walaupun belum hilang ya, pas cek medis pasti tidak ada tidak ada kelainan, karena penyakitnya non medis, gitu. Sering kalau. Iya kan? Tapi nah. kalau dia udah bacakan fukia, <coughs> Hilang. Nah makanya. Hilang seketika. Tidak perlu. parmu <laughs> Iya, tidak usah, tidak usah, hmm. Enggak usah periksa medis. Kan udah tahu ini penyakitnya non medis, nah gitu ya. Oke okay, Alhamdulillah <laughs>